Assalamu'alaikum Ustaz Ustaz katanya kalau hujan itu Kita boleh tidak sholat jamaah di masjid Kan ada apa yang Ustaz? Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bukan tidak boleh boleh. Cuman yang menjadi masalah itu adalah Sholat jamaah itu Ada beberapa kesadian Yang menyebabkan Bolehnya tidak sholat berjamaah Di antaranya karena ada hujan Hujan itu walaupun ada payung Membolehkan kita untuk Tidak sholat berjamaah di masjid Tapi kalau mau berangkat pakai payung Ya itu baik Dan mendapatkan pahala 27 derajat Jadi tetap boleh Tetap boleh Ke masjid Pakai payung Hanya bedanya itu itu Tidak menjadikan wajib Wallahu ta'ala